Hati-hati karena emas sedang terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1872.49, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1862.03. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212